Hai hai hai Meski harimau Jawa disebut-sebut telah punah sejak beberapa tahun silam Namun kabar terkait penampakan harimau Jawa ini masih kerap muncul di sejumlah daerah Kabar kemunculan harimau Jawa juga pernah terdengar di Banjarnegara, Jawa Tengah Sejumlah warga desa penawaran Kabupaten Banjarnegara dikabarkan melihat penampakan kawanan harimau di area persawahan Belum diketahui cara pasti kebenaran dari informasi tersebut. Tetapi BKSDA Jawa Tengah saat ini pun telah menelusuri kebenaran informasi itu dengan menerjunkan tim ke Banjar Negara di mana lokasi kawanan harimau itu muncul. Terkait informasi kemunculan harimau di Pulau Jawa ini cukup menyita perhatian publik. Hal ini tak lain karena harimau Jawa dikabarkan sudah sejak lama punah. Banyak yang mengatakan bahwa harimau Jawa dinyatakan telah punah pada awal 1980-an lalu. Awal kepunahan harimau yang memiliki nama lain panthera Tigris, Sondaika itu disebabkan pembukaan lahan hutan di Jawa pada tahun 1800-an untuk menjadi perkebunan. Namun apakah informasi itu akurat? Dugaan kepunahan bahloreng ini masih sering disangkal dengan adanya bukti foto serta video yang beredar di internet. Penampakan munculnya Harimau Jawa juga pernah terekam salah satu kamera netizen yang konon katanya berlokasi di Tulungagung. Kira-kira itu Harimau Jawa betulan atau Harimau jadi-jadian? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Beredar sebuah video berdurasi 29 detik yang memperlihatkan harimau loreng di tengah hutan jati viral dan beredar di kalangan masyarakat. Pasalnya harimau tersebut diduga berkeliaran di kawasan hutan lereng Gunung Wilis, Tulungagung, Jawa Timur. Namun ternyata BKSDA dengan cepat mengkonfirmasi bahwa harimau dalam video viral tersebut bukan berada di Tulungagung, Jawa Timur, melainkan di India. Di India, spesies harimau liar memang masih banyak ditemui di dalam hutan rimba dan pegunungan. Vegetasi hutan di India juga banyak yang ditumbuhi pohon jati. Vegetasi yang tertangkap dalam video 29 detik tersebut, bahkan tidak ada yang identik dengan tanaman di lereng Wilis. Khususnya yang ada di kecamatan Sendang, yang didominasi hutan Pinus. Penjelasan itu sekaligus menepis keyakinan sebagian warganet, akan keberadaan harimau Jawa di hutan kaki lereng Gunung Wilis. Beberapa hari terakhir, wargane di Tulungagung dihebohkan dengan video pendek yang viral bersempel lokasi sendang dengan objek gambar harimau loreng berjalan di tengah hutan jati. Harimau itu tampak berjalan melewati warga yang mengambil video.